Pada suatu hari, di siang dan senja, seorang kakek bersama anak ayam dan seekor lebah sedang berbincang-bincang. Si kakek menanyakan tentang telurnya yang hilang entah kemana. Saya mencari telur saya kemana. Cari kok tidak ada ya. Aduh, pusing Pusing, pusing, pusing pusing Tadi ada, kek Iya, saya melihatnya tadi Iya, saya juga melihatnya, kek Tadi ada Coba tadi kita pergi sebentar Aduh Dicari-cari kemana Masa kalian tidak lihat Iya Kek, tadi ada Cuman Kita tidak tahu ya kemana Sudah dicari Tapi ya kita cari lagi kek Iya kek, sabar Jangan marah-marah terus Sabar makanya cari lagi Aduh, mungkin di sini juga ada Coba Dimana Kalau ada Saya kasih hadiah ya, deh Iya kek Cari lagi Cari Iya Kek Panah mungkin ada di sana. Ayo Kita cari Tiga Ayo kek Saya siap Saya tidak Tampak ngapain Saya gak curi Iya kek Ayo Kami juga gak tau kok kalau telur itu hilang Ayo berani kami cari eh. Iya tahu ada yang curi. Hei Kuyam, kamu tanggung jawab tuh butuh ayam. Iya, oke. Iya, Kuyam, kita jawab. Hei. Bapak, kamu jangan nyaleca aja dong. Aduh. Oke, jadi makin marah nih mas saya. Udah, sabar, kita cari. Di pagi yang hari Ku bersenang-senang Melihat bunga Mencari telur Hei Kuyam Kamu jangan begitu dong kakek lagi Sudi Kamu nyanyi-nyanyi terus dari tadi Gak tahu orang lagi pusing Hei Kamu jangan begitu dong Aku kan lagi nyari juga Kamu ngatain aku terus Eh, hey, sudah, sudah, sudah, sudah. Katanya bantuin kalian berdua. Malah ribut, aduh. Ini bagaimana? Belum dapat nih telurnya. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Iya, kek, tenang. Dari tadi saya juga ya nyari. Teman belum ketemu aja, nanti juga ketemu kita pasti kek, yakin, dah, yakin. Hei. Kuyam Kamu seharusnya membantu kakek Dari tadi kita sudah nyari Sudah-sudah Saya ribut sudah Makanya kita mencari Saya tahu ada sini Ya kek siap ya kak Saya dulur ya kek Ya kek Pasti ada Saya pasti ketemu nggak seperti itu Lamnot Lebah lemot Aduh Kita cari bareng dah Kalau begitu Ya kek ya Ya kek La la la la la, lalu, lalu, Itu lalu, lalu, la la lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, ya lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, Hei Tupai, saya mau nanya nih Hei Tupai, kita mau nanya nih Itu, kamu lihat telur cekakek enggak? Iya Tupai, saya mau nanya nih Kamu lihat telur saya enggak ya? Ah, ah, ah. haa, haa kek, kek, kek, itu telur udah saya masukin dari tadi Tuh kan, kek nya ketemu juga. Iya kayak ketemu juga dimasukin tupai ternyata. Ah, ya tupai. Makasih banyak ya tupai ya. Saya minta maaf semua ya. Kayak minta maaf